Kita tunggu saja. Kalau bisa dihindari, lebih baik kita hindari. Siapa tahu orang itu ada perlu sama aku? Iya. Aku memang ada perlu denganmu. <tuh> Ternyata kau hebat juga. Bisa mendahului aku. Siapa kau ini? Siapa aku tidaklah penting. Yang terpenting, aku datang kemari untuk memenggal kepalamu dan menyerahkannya kepada Tumenggung Bayan. Rupanya kau antek Bayan. Asmini, biar aku saja yang menghadapinya. Ini urusanku. Kau mikir saja. <tik> Asmini, kau dapat dari mana pedang itu? Guruku Pedang itu membuatmu berubah menjadi sadis Kau berubah seperti kesetanan. Sudahlah, ayo kita jalan Kita bermalam di sini Kenapa dari tadi kau diam saja, Utara? Tidak, aku tidak apa-apa Ayo Kita menginap sekamar. Memangnya kenapa? Kau keberatan. Bagaimana ya? Kau kelihatan manis, kalau sedang kebingungan. Jadi kau mencintai ku, Mini Sudahlah. Yang penting malam ini, aku akan memberikanmu yang enak. Lasmini Bagus Utara Kau laki-laki baik Aku tidak mau kau menjalani masa depanmu dengan wanita sepertiku Carilah wanita yang baik Yang bisa membuatmu bahagia Jangan ikuti aku Terima kasih atas cintamu Lasmini Aku Arjuna uh, Lasmini. Ah, uh, Kenapa dengan rumahnya? Dibakar saudaramu itu, Toh eh, saudaraku dari mana? Hah, dari Di mana? Oleh kesempatan, uh, uh, aneh. Uh, uh. ini Lasmini, kamu emas ya saudara iya, sampai uh. gilingan ye. Sekarang di mana melur sari? Iya aku tidak tahu toh. <laughs> Lawak aku tunggu di sini dia sudah tidak ada kok. Justru itu aku menunggumu di sini. <laughs> Kalau begitu aku akan ke badang Eh tunggu dulu <laughs> nek. Gilingan bela nek. Eke mau tanya, dan Mas Bagus Utara kemenong. Ha? Terima kasih Lesmi kau telah mengusir Melur sari. Aku sekarang jadi lurah lagi, hehehe. Enak aja, nih, terima kasihnya sama Nyong Eke. Hah, gara-gara Nyong Eko bakar rumah, Melur sari jadi kabur. Ah, gilingan eh, eh, Niki Yu. Eh, eh, ya sudah, sekarang kamu jadi wakil lurah. Mah, Nyong Eke ngelamar jadi bulurah aja ya. Aduh ah, Aduh, Nek Dan Mas Eka ada di sindang Eka udah cari-cari ke seluruh penjuru dunia Eh, ternyata ada di sindang Yuh. Dan bagus Yuhu. Ah, Lah, ceritanya lagi sedih ya Pasti soal cintrong Yuh. Dia tidak mau menerima cintaku biarin dan mas, ah aja deh pikirin menel cari aja peong-peong yang lainnya masih benyong ada janda muda, ada yang masih uh, perawan tingting, ah -ting. uh, eko juga masih sederong nek, yuk kok makan jeruk, aku merasa dia itu jodohku lah, tapi kan itu baru merasa belum pasti, lagi pula menurut pendapat eko nek, ah uh, Lasmini itu bukan tipe wanita yang terbaik untuk Denmas. Iya. Aku tetap mencintainya. Aduh, gilingan, Nek. Dasar Denmas ini belum pernah disakiti yang namanya Pewong. Jadi begendang. Denmas menurut mendapat Eke lebih baik Denmas Polonia dulu temui Bunda. Pasti deh. Denmas, Lupita sama yang namanya Lasmini. Iya. Aku tetap akan mencarinya. Aduh, Denmas, lagian mau cari ke mana? Wong Lasmini itu lagi pergi ke Madangkara balas dendam gitu loh. Jadi dia ke Madangkara? Hah? Aku akan kesana. Kau pulang ke ibu. Dan bilang maaf. Aku akan pulang terlambat. Denmas? Aduh, Denmas! Gilingan, Nek. Waduh, Eka eh, pakai ngomong segala. Abis, bawa bibir yang ini sih. Bibir ini memang ember, yuk. Aku datang untuk menutup balas. Kalau kau masih punya nyali, datang.